ini saya ambil dari media online-nya Demokrasi News dengan judul Debat Panas, Ruki Gurung ikat tali sepatu agar tak melayang. Ngabaling sebut, kalau main otot kita punya. Eh, simak kawan. Ruki Gurung terlibat panas dengan Ali Ngabaling soal fonis hukuman mati untuk berdisambuh. Saat Ngabaling bicara, Ruki Gurung sibuk mengikat tali sepatunya. Bentar, saya ikat tali sepatu dulu, supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu, kata Ruki Gerung. Malahan, emosi Ngabalin sempat terpancing ketika Ruki Gerung mengikat tali sepatu. Bung, kalau main otak kita bisa. Kalau main otot pun kita punya barang itu, hati-hati, Bung, kata Ngabalin. Ruki Gerung sebenarnya sama sekali tak menyinggung Ngabalin ketika memberi statement. Ia justru sedang mengkritik Mahfud MD yang dinilai terlalu intervensi dalam proses persidangan Perdisambo. Mahfud MD memang dianggap memiliki andil banyak dalam proses hukum kasus pembunuhan berencana Nopriyansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Rocky berpendapat dengan intervensi seperti itu dalam proses hukum selanjutnya hakim akan kembali meminta nasihat. Mahbu MD terkait putusan untuk Sambo. Pas Sambo ini belum final, dia masih punya kesempatan banding segala macam. Hakim ke depan akan pakai prinsip presiden, kata Ruki Gurun dikutip dari Youtube TV One. Saat sedang memberi statement, Ali Ngabalin mulai menyela pembicaraan. Narasinya selalu ngaco nih, nggak benar, nggak benar, kata Ngabalin. Roki Gerung pun tak mau tinggal diam. Dia berupaya membungkam Ngabalin. Ya, saya hanya menanggapi orang. Nggak menanggapi barang ya, Taruki Gerung. Setelah ditanggapi moderator dan host acara, Ngabalin mulai diam. Roki melanjutkan. Sebagai mengkupulkan tak memiliki hak untuk menilai putusan yudikatif. Kalau Pak Maaf katakan itu putusan yang bagus, itu akan menjadi presiden bahwa keputusan berikut dibanding juga. Pak Hakimnya minta nasihat Pak Mahfud. Jadi sebaiknya diam, jangan komentari, kata Ruki Gerung. Ini ada barang berisik terus, kata Ruki. Kena. Ma. Kena. Ketika Ngabalin sudah tak bicara, Ruki Gerung justru memantik perdebatan kembali. Baran tadi ngerti gak capital punishment, kata Rocky Gerung. Mendengar ucapan itu, Ngabalin langsung tertawa. Ali Alikabalin meminta pada moderator dan host untuk memberikan waktu padanya. Rocky, lu selalu hebat ya. Otak segini ditantang sama gua. Kasih saya waktu. Kalau tidak dibantah cara berpikirnya, semua orang bisa tertipu dengan mainan kata-katanya. Makasih, kasih saya waktu, kata Ngabalin. Ngabalin juga meminta Mahfud MD tak perlu menanggapi. Ruki gerung. Pak Mahfud tenang aja, saya ada. Nanti saya aja hadapi. Bapak terlalu tinggi, saya aja cukup pak. Kata Ngabalin ke Mahfud MD. Sementara Ngabalin bicara, Ruki gerung sibuk mengikat tali sepatunya. Bentar, saya ikat sepatu dulu. Saya sepatunya nggak supaya sepatunya nggak melayang ke orang itu. Kata Ruki gerung. Tak terima ucapan Ruki Gerung, Ngabalin pun membalas secara tegas. Bung, kalau main otak, kita bisa. Kalau main otot pun, kita punya barang itu. Hati-hati, Bung. Makanya jangan kasih lari-lari sepatu. Nggak bagus itu kalimat. Masa orang berilmu begitu gayanya? Kata Ali Ngabalin pada Ruki Gerung. Mas, ini... Ramai ini kawannya, Pak Nah, itu kalau mau lengkapnya ada di YouTube-nya TV One itu. Ya, Bro Kigurun, Fes, Rabalin. Nah, tapi ada yang kita bisa lihat di sini, kawan. Ya, bagaimana Bro Kigurun dengan Pangabaling ini ribut seperti ribut. Tapi mereka endingnya adalah tetap berjabat tangan. Ya, tidak memutus tali silaturahmi. Ya, beda, saya lihat ini yang kita yang dibawa-bawa ini ya, yang di warga karumput. Beda pilihan pada saat pilpres saja Sudah memutus tali silaturahmi Sudah baku blokir Sudah tidak mau berteman Di grup-grup EA, di medsos dan sebagainya Sudah unsubscribe Kita ini korban politik Kita harusnya itu banyak belajar Kepada tokoh-tokoh Elit-elit Mereka diskusi dengan keras Mereka mungkin saling Bercanda apa semua Tetapi mereka masih bisa Menjaga persatuan Indonesia mereka masih bisa menjaga tali silaturahmi diantara mereka. Ini kawan nah. Yang jelas ini, ya banyak yang senang ini berita. Ya, yang senang dengan Pak Ruki Gurung, oh mantap. Yang senang dengan Pangabalin juga, oh mantap. Nah, iramkan pesta ya, ini semua pendukungnya, pengikutnya Pak Ruki Gurung. Banyak pengikutnya di jajaran akal sehat. Pangabalin juga ada pengikutnya yang tidak senang dengan Pak Ruki Gurung. Nah. Kita lihatlah mereka berdua Bisa berbeda pendapat Tapi mereka masih Mereka tidak memutus tali silaturahmi Jangan sampai para pendukung-pendukung ini Yang memutus tali silaturahmi Yaitu pendukung Pak Yang mendukung Pak Gurung, Yang mendukung Pak eh Mengabalin Pendukungnya malah memutus tali silaturahmi Nah itu tidak dewasa namanya Jangan Ya karena saya lihat ini banyak ya, ya tidak sedikit yang senang dengan Reki gurung, begitu pun ya yang senang dengan Reki gurung, tidak uh, tidak senang dengan Pangabalin yang senang dengan pengabalin tidak senang dengan parit gurung. Karena memang kedua cara berpikirnya ini selalu berbeda, dan kita yang mendukung ini terbawa emosi, makanya kawan dewasalah bijaklah di dalam. Ya oh, berdiskusi ya seperti mereka mereka. Jadi kita jangan terpecah belah seperti ya, pilpres ini ya. Saya pilih Pak Prabowo, kalian mungkin ada yang Pak Anies, silakan tapi jangan putus tali silaturahmi kawan. Itu yang paling penting. Dan yang mendukung Pak Ganjar silakan. Jangan sebar fitnah, jangan sebar kebencian dan lain-lainnya. Itu jauh lebih mantap. Kenapa? Persatuan Indonesia itu yang paling utama. Bagaimana, merusabatku? Hei, mata ya, mana di sini nih yang pendukunya Pak Rukyirun? Silakan, pendukungnya Pak Kamalin silakan. Nah, silakan diskusi di kolom komentar ini. Tidak boleh ada kebencian, hoax, fitnah dan sebagainya. Demikian kawan bagian pidohnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.